Berkenaan dengan film Mat Kilau, so apa sih respon daripada ustazah Azma Harun terhadap film Mat Kilau ini? Jom kita tengok videonya, guys. Let's go! Oke, okay, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya, guys. UAH Production, ketak Mula-mula saya jawab dulu soalan. Nah, ditanya ustazah pergi pawagam, daripada saya kecil sampai saat ini saya tak pernah menjejakkan kaki ke pawagam. Allah, tak pernah, tidak pernah. Pernah bawa anak-anak ke Pawagam juga tak pernah. Allah. Okey, dengar dulu sampai habis ya. Saya tak pergi sebab memang ibu dan ayah larang daripada kecil. Ibu ayah larang daripada kecil. Ha Allah. macam tu. Dan sampai sekarang pun mak saya memang tak suka anak-anak pergi pawagam. Walau apa pun alasan. Walaupun kami cakap sekarang pawagam dah asing laki-perempuan. Ada pawagam yang asing. Oh sekarang pawagam, mak-mak pawagam sekarang ni kita boleh tempah satu pawagam. Mak pawagam sekian-sekian. Saya nak cerita apa? Mak ayah memang tak bagi anak-anak. Sampai sekarang pun walaupun pawagam telah berubah rupa. Allah. Walaupun pawagam telah berubah. Contoh di negeri tertentu diasingkan lelaki dan perempuan. Dan di negeri-negeri lain tak diasingkan masih lagi perempuan lelaki bercampulah kedudukannya kena ikut nombor ikut nombor tiket eh kalau masuk pawagam ke siapa masuk dulu masuk dulu ke ada nombor seat ada nombor seat oh memang kusi ada seat ah, jadi kalau nombor seat kita tak boleh nak pilih kan kalau oh, kalau online boleh pilih Okey, maksudnya kita mungkin boleh pilih ramai-ramai duduk okay. sekaligus. Tapi kita mungkin tak boleh pilih orang hujung duduk dengan siapa, perempuan ataupun lelaki. Wallah alam, saya tak tahu macam mana suasana peragam. Saya jawab macam tu dulu. Saya bukan kata peragam tak boleh ni ya. Kenapa usaha tak pergi? Kenapa? Kan tengok uh, contoh, contoh apa tengok, kita sebut apa tengok, uh, uh, apa yang sekarang amat kilau. Uh, saya pun nak tengok, saya pun excited, saya sokong. Uh, ini satu satu cerita yang membangkitkan semangat juang. Melayu Islam Kena faham Melayu Islam Bukan semangat juang Melayu Mak Kilau Dia sanggup mengorbankan dirinya Dan bersungguh-sungguh Bukan kerana Melayu Semata-mata Tapi pasak utama Islam Dia tidak mahu terkuburnya Islam Dan semangatnya Dan kata-kata Mak Kilau adalah Bersandarkan kepada Islam Allah. Kekuatan Islam Perjuangannya kerana Allah Kan perjuangannya kerana Rasulullah Sebab itu sebenarnya sepatutnya siapa yang dapat semangat daripada Mak Kilau sepatutnya diterjemahkan kepada para lelaki yang sedang bersemangat dengan semangat Mak Kilau sekarang terjemahkan dengan solat berjemaah di masjid terjemahkan dengan mempertahankan agama Allah dan sunnah Nabi dalam keluarga semangat Mak Kilau tentang mempertahankan agama Allah itu tunjukkan sebagai anda sebagai lelaki tengok isteri dan anak-anak Tutup aurat dengan baik tak? Akhlak baik tak? Diri sendiri macam mana? Bayangkan kalau Mak Kilau ada pada saat ini Bagaimana perasaan dan kekecewaan Mak Kilau melihat Islam yang tidak diamalkan oleh sebahagian besar umat Allah. Islam Sedangkan beliau mengorbankan dirinya Melawan penjajah untuk mempertahankan agama Allah di bumi ini Musim ini, musim Itu semangat yang kita nak ambil Dah bagus sangat dah pergi bertanjak Okey, saya nak jawab hukum Musimi-musimat, subhanallah, mak ayah saya tak bagi pergi sebab dulu, keadaan dulu dan bayangannya, kalau orang kampung saya lah, kalau pergi pawagam dulu tu, iya oh, tu pergi tengok wayang. Gambarannya, wayang tu tempat yang tidak baik. Bercampur maksiat. Saya cerita dulu ya, dulu. Dan masih berlaku sehingga hari ini. Pawagam tempat maksiat masih berlaku sampai hari ini. Kita tak boleh nafik. Tapi ia berbeza dengan suasana Mak Kilau ni. Ramai pergi dengan Mak Ayah, ramai pergi dengan adik-beradik, ramai pergi dengan kawan-kawan perempuan saja yang pergi lelaki saja Habis itu Ustazah kenapa Ustazah tak pergi juga? Saya tunggu kalau keluar CD ke kalau harga mahal pun saya nak beli. Saya nak tengok. Saya tak tahu macam mana saluran ni. Netflix pun tak ada. Ataupun mungkin nanti tunggulah Tunggu bila keluar TV ke Astro pun tak ada. Saya tengah cari jalan macam mana nak tengok Mak Kilau ni. Memang semangat. Sebab tengok pujian-pujian tu, kita pun ada semangat juang juga kan. Betul, betul. Musim ni musiman. Eh? Saya bimbang. Jika saya bawa anak-anak. Ini saya-saya je. Tuan-puan tak perlu ikut. Sebab anda tanya, saya jawab. Jangan kata Zaza ni bajet-bajet bagus Zaza ni. Saya tidak kata terpawagam itu haram. Dia boleh jatuh haram apabila melakukan perbuatan maksiat, maksiat di pawagam betul, tu. betul, betul. Nah, subhanallah. Sekarang ni ada orang booking satu pawagam untuk orang kampung. Oh, baguslah. Baguslah tu. masuk bagus, dia boleh asingkan tu. Okey, lelaki kat sana, perempuan dekat sini. Okey, lepas tu dia bagi tahu. Pakai-pakaian ikut syariat. Lepas tu waktu pawagam itu boleh ikut kita. Okey, saya nak tempah satu pawagam tapi nak start tayangan lepas Isyak. Contoh, le start tayangan selepas Maghrib. Sebab banyak pawagam dia start pukul 6. Lepas tu dia habis lepas Isyak. Jadi, ramai yang tak solat maghrib. Banyak lagi cerita muwi yang start pukul 6, habis lepas isyik. Betul lah. Anak betul, muda betul. kita. Kenapa saya tak bawa anak-anak? Saya bimbang apabila saya mula bawa anak ke pawagam atas dasar tengok mak kilau. Lepas daripada itu, anak akan mula meminta lagi. Umi, nak tengok cerita ni pula. Umi, nak tengok cerita ni pula. Pertama, saya bimbang apabila dia dah mula remaja dan dah mula dewasa. Sebab kita dah biasakan dia bawa pawagam, akhirnya dia dengan kawan-kawan pula pergi pawagam. Jika tidak dimulakan daripada saya, daripada kami ibu dan ayah, saya tidaklah rasa bersalah. Kalaulah sampai masa Allah uji juga anak pergi juga dalam waktu yang sama salah dengan cahaya salah. So, kawan bukan asbab kami yang membuka jalan. Musim-musim musim, eh? memang ada negeri tertentu mengawal, tapi Mas. banyak negeri lain tak mengawal waktu pawagam yang masih lagi menyebabkan yang menonton tak solat masih lagi banyak lagi. Lepas tu, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya kadang maaflah betul juga apa yang betul juga apa orang tua kata. Pemilik-pemilik pawagam hampir semua adalah non-muslim. Pemilik-pemilik pawagam hampir semua non-muslim. Jadi, yang paling banyak dapat yang paling banyak dapat keuntungan adalah Pemilik-pemilik pawagam tu Daripada jualan tiket yang juta-juta tu Yang paling banyak dapat Adalah non-muslim Tak apalah kalau siapa yang tak bersetuju Dengan hujah saya Tapi saya tak kata tengok masuk pawagam itu haram Tengok keadaan Boleh jatuh haram bila buat maksiat Betul Pergi berdua-duaan Sebab ramai dah yang Pergi pawagam tengok Sebab gelap apa semua Pasangan Pasangan pakwa-makwa masuk Semua benda mereka buat Peluk, cium, rubber, semua benda buat. Maksiat seolahnya dalam pawagam tak boleh dihalang. Dia dah masuk tiket, dia dah ambil tempat. Walaupun orang sebelah geli macam mana pun, tapi terpaksa tengok. Terpaksa tengok je yang duduk cium-cium duduk peluk. Laki perempuan. Paw, okey, pawagam tak boleh pun uh, jabatan agama nak masuk. Ada orang berdua-duaan kena tangkap ke? tak? Okey, Kalau di hotel tu memang ada rush. Ada laporan, pergi buat tangkapan. Pergi sekian-sekian. Memang boleh. Tapi Betul. bila masuk pawagam, soalnya ada tiket juga untuk buat maksiat. Secara legal. Maaf ya. Pasangan, kekasih, cinta-cinta, masuk pawagam. Duduk sebelah-sebelah. Untuk sebe duduk sebelah-sebelah, siapa boleh halang? Dia beli tiket. Dia masuk secara legal, secara rasmi. Siapa boleh marah dia? Dia nak peluk, nak cium, nak apa. Dah macam mak saleh dah Tuan-puan sekalian anak muda kita Okey Jadi jawapan saya ya Dengar jawapan secara umum Masuk pawagam Hukumnya tidak haram Subhanallah Yang haram apa adalah Apabila berlakunya maksiat Melakukan Betul. maksiat di pawagam Musim ni Tetapi Kerana pawagam itu Tempat yang lebih sinonim dengan maksiat Kerana itulah Sinonim dengan maksiat masuk saya macam ni. Minta maaf ya jangan kecil hati. Sebab terbuka maksiat secara terbuka memang banyak anak muda salah guna. Sepatutnya pawagam untuk tengok movie. Dan tempat itu juga sinonim daripada dulu tempat yang melalaikan. Tengok cerita yang melalaikan. Kalau anda nak kata saya ketinggalan zaman, saya mengarut terpulang. Subhanallah. Tapi filem Mak kilau kita perlu bagi sokongan Dengan Betul. apa jua caralah, dengan cara Dengan cara-cara yang lain Jadi siapa yang dah tempah satu pawagam Pergi dengan keluarga Terjaga Terbaik Boleh Maksudnya kalau anda pergi Dalam keadaan terjaga Silakan ha silakan Sebab itu kita tak boleh peli orang yang pergi ke pawagam Jangan peli Jangan kutuk Jangan mengata Dia pergi dengan keadaan yang baik Dia pergi dengan keluarga Pergi dengan mak ayah pergi dengan anak-anak pergi dengan adik-beradik terjaga maka hormati keputusan dan cara orang yang berbeza ha. dan saya bagi tahu apa apa pandangan saya dan bukan pandangan saya terbaik bukan prinsip saya terbaik bukan cara saya yang terbaik saya bagi tahu sebab apa saya buat begitu faham tak kadang anak-anak minta keluar cerita kartun kan keluar YouTube Umi jumlah cerita kartun tu Umi bawa kami-kami kami semua pergi pawagam Nanti tunggu, nanti cerita tu keluar Kadang setahun, kadang dua tahun Ha, ya yeah. Tapi sekarang, ya yeah, ada yang ada surau Ada yang kata Ya, yeah, ada boleh bawa tim pergi tengok Boleh Tu saya sebut Subhanallah, kalau anda yakin boleh jaga Semuanya uh, okey, apa semua Maka, silakan Faham ya? Yeah? Daripada awal saya boleh, tak faham, sebut faham, Bawagam faham. itu haram, tak sebut Tak sebut, betul, betul. jangan ha. kita salah gunakan Cuma saya ceritakan sebab, Antara sebab, saya tetap tak pergi Walaupun keadaan macam mana pun Mungkin, Usazah semua perempuan, jom Tapi Sebab mak ayah saya tak suka Saya takkan buat apa yang mak ayah saya tak suka Allah. Walaupun khabar. kata Usazah, kita dah tempah Pawagam tu perempuan saja, jom Tapi kerana daripada kecil Mak ayah didik, mak ayah dah pesan Jangan siapa-siapa ada anak-anak um, mak Mak ayah jejak Pahagam, walaupun pahagam tu Masha dah berubah Masya Allah, tetap, Allah. Ya. Hmm, okay. tak, akan buat. tak akan buat Walaupun ayah dah meninggal dunia Saya selalu rasa kalau saya buat benda yang tak elok Ayah saya tahu Saya ada perasaan tu Kadang saya buat maksiat kan Saya kata, Ya Allah, ayah tahu ni Buat benda yang tak elok ni Ayah tahu ni, buat benda yang tak elok ni Wallahu a'lam. saya rasa ayah saya tahu Saya rasa ayah saya akan sedih dan menangis Di alam bazaar Sebab itu, walaupun benda tu tak sampai maksiat, kita tak buat maksiat pun. Tapi sebab arwah ayah tak suka dan mak tak suka. Walaupun mak mungkin tak tahu, kita pergi senyap-senyap, mak tak tahu. Tapi mak akan tahu juga bila dimasyar gelap. Jadi macam itulah musim-musim mak. Ya? Jadi pergi dengan keadaan yang selamat, sejahtera, tak buat maksiat, pergi dengan kumpulan... Pergi perempuan saja, lelaki saja, pergi dalam grup tempat satu pawagam pun ada, maka alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Terbaik. Anda benar-benar menjaga diri, maka pergilah. Ha. Yang tak pergi ada sebab dia, ada prinsip dia, ada pegangannya. Yang pergi pun ada prinsip, ada pegangan. Dua-dua betul. Jangan tanya mana lebih betul saja. Yang pergi gini-gini, yang -gini, mikir kata betul. Yang ni pula tak pergi adalah sampai ini betul ke? Betul. Dua-dua betul. Tak ada siapa yang salah. Jangan cari salah pada manusia. Cari Kerana salah pada diri ya sendiri. Betul. Jangan rasa kita yang paling bagus, kita yang terbaik. Kita mungkin bagus dalam satu hal, tapi kita kurang bagus dalam satu hal. Betul. Kita mungkin nampak baik dalam satu hal, kita tak baik dalam satu hal. Betul. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi berhenti menilai orang lain, banyaklah menilai diri sendiri. Musimin musimat dimati Allah sekalian Masya Allah Saya cuma tak nak biasakan saya dengan anak-anak Esok kalau anak pergi juga Tanpa kebenaran kami Itu di luar dah jagaan kami Allahu Akbar Itu serahlah kepada Allah Sebab itu siapa yang menilai anak berdasarkan ibu ayah Janganlah terlalu berlebih-lebih sangat Oh dulu dia yang tak bagi Dia kata ni tapi anak dia sekarang ni Allahu Akbar Subhanallah Sejauh mana ibu bapa itu berusaha tetap ada ujian dalam mendidik anak anak Betul, oke okay guys, sudah selesai videonya. So itu tadi, respon "wah uh, uh, film Mat Kilau" ya, Ustadzah Azma Harun dan beliau menyokong, ya, mensupport ya, film Mat Kilau. Alasan dan prinsip beliau karena orang tuanya memang tidak mengizinkan beliau untuk pergi ke bioskop ataupun uh, pawagam seperti itu, dan semua orang pasti tahu orang yang istilahnya... Taat kepada kedua orang tua, maka disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apapun yang kita lakukan, ya, kalau orang tua ridho tidak apa-apa, tapi kalau orang tua tidak ridho, maka jangan lakukan. Karena ridho Allah, fi ridhal al walidain, wa Allah, fi walidain. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita apabila kedua orang tua kita ridho kepada kita. Apabila kedua orang tua kita tidak riza ataupun marah kepada kita, maka sesungguhnya Allah juga marah kepada kita. So, itu sangat simpel sekali dengan prinsip apa yang disampaikan oleh Ustazah Asma Harun ini. Oke, okay, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Pemin Ududri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.